Cara pemberiannya pun juga memiliki aturan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang justru membahayakan kesehatan, bahkan keselamatan burung kenari. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa jenis tanaman herbal yang dapat diberikan pada burung kenari, tentunya beserta manfaat dan cara pemberiannya. 1. Daun Mengkudu yang dapat Anda gunakan adalah tanaman mengkudu. Selain buahnya yang berhasiat, daun mengkudu juga dapat dimanfaatkan untuk diberikan kepada burung kenari. Daun mengkudu yang digunakan harus dalam kondisi yang masih muda, utuh, dan mentah. Anda dapat memberikannya secara langsung dengan menggantungannya di dalam sangkar. Sebelum diberikan, perlu diperhatikan daun mengkudu tersebut hendala dibersihkan dari kotoran yang menempel.